Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslor Dimanapun kalian berada DivaTV kembali hadir untuk Mengabarkan kabar terbaru Seputar Lesti Gejora Dan Rizky Bilar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 Ya, kondisi pribadinya mengunggah sebuah postingan foto nih, Masya Allah, luar biasa. Ternyata tim Leslar lagi main tembak-tembakan di persahabat. ya wow, kalian fokus kemana nih? Persahabat, ya, ada opa Korea kita nih, Kakak Rizky Bilar yang tampil bikin pangling aja ah, nih. Persahabat, ya, luar biasa di matchnya yang sungguh keren dan ganteng. Persahabat, ya, wow, luar biasa, dan kita lihat juga. Ke ekspresinya Papa Daniel ya Ini membuat kita ketawa bahagia ya Wow semangat banget ya Kakak Bilar dan Papa Daniel Mudah-mudahan tentunya semuanya diberikan kesehatan dan kebahagiaan Ada kalimat Gapsen yang dituliskan dalam postingan tersebut Bismillah pasukan Kribi Antibadit Leslar Semangat Masya Allah tuh persabatian ya, semangat katanya Kita lihat juga di kolom komentar ada komentar diberikan dari akun Leslar underscore history Mengatakan Papa Baigon go go go Wow, ngasih semangat sama Papa Daniel ya <laughs> Ini pasti Papa Daniel ketuanya WKWKWK katanya tuh pasti persahabat ya Papa Daniel adalah ketua dari semua Persahabat ya kita lihat ekspresi mereka luar biasa Semakin bahagia dan bangga kepada Leslar Mudah-mudahan selalu memberikan kejutan dan kebahagiaan untuk kita semua, para fans. Untuk berikutnya, juga kita lihat per sahabat, ya Perhatikan juga nih, di match opa Korea yang lagi memakan tembakan. Ya, <laughs> suami kejora, sing ada lawan, kata HP kentang tuh luar biasa. Di match dari kakak Bilar ini gemes membuat kita bahagia, persahabat ya. Mudah-mudahan kebahagiaan juga selalu kita dapatkan langsung dari idola kesayangan kita. Berikutnya kita lihat persahabat. Di sini ada sebuah unggahan spesial juga persahabatnya dari Claudia Putri mengunggah sebuah postingan. Foto momen tadi sore juga nih ada Ibu Rosmala Dewi dan keluarga besar. Masya Allah dengan tentunya aura-aura yang sangat positif. Duduk santai, kita lihat lehai-lehai katanya yang dapat caption dituliskan. Disitu kita lihat juga dalam kolom komentar dari akun Kartini. And 278 mengatakan, "Asyiknya, Kakak dia Putri, keluarga selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan, ya Kak Amin." Selalu mendoakan pokoknya yang terbaik sebagai fans sejati dari Lesti dan Rizky Pilar. Untuk berikutnya, di sini kita mendapatkan info pentingnya dari ANTV. Di akun Instagram Antv Official di sini mengingatkan menginfokan cinta abadi Leslar Lampung jadi saksi cinta kita yang akan hadir hari Minggu tanggal 12 September 2021 jam 15.00 waktu Indonesia Barat kita harus dukung ini adalah hasil karya terbaik dari Leslar Entertainment. Ada kalimat caption info yang sangat luar biasa. Ini buat kita bangga persabatan ya dituliskan. Cinta abadi Leslar alam pun jadi saksi cinta kita. Hari Minggu 12 September 2021 jam 15.00 waktu Indonesia Barat. Lovers dan Leslot lovers Buat yang penasaran sama keseharian dedek Lesti Kejora dan kakak Rizky Bilar Karena tiap episode akan menampilkan kisah reality yang berbeda dan tetap memberikan tayangan yang akan membuat kalian larut dalam keromantisan Lesti dan Rizky Bilar Yuk sama-sama di catat cinta beri Leslar alam pun jadi sesi kita hanya di antv Tuh jangan sampai ketinggalan Jangan sampai terlewatkan untuk menyaksikan cinta apa di Lesnar Alam pun jadi saksi cinta kita Wow, judulnya aja luar biasa persahabat ya pastinya Bakal ada kekiutan, bakal ada keromantisan yang diberikan dari Lesti dan Rizky Bilal. Untuk berikutnya kita lihat keunggahan Bang Bobi yang terbaru di persahabat dari GS-nya ini sebuah unggahan spesial yang kita dapatkan, persahabat, tiada ya, postingan foto tim ya <luluh> luar biasa. Ini tim menembak dan akhirnya tim kita yang menang kata Bang Bobby itu. Tim Bang Bobby kita lihat ada Kakak Billar, ada Bang Adlin, ada Bang Benny juga persahabat ya masya Allah luar biasa. Yey akhirnya memenangkan tentunya pertandingan menembak yang luar biasa. Tentunya enggak ada lawan kalau lawan. Si Limin Min Ho ini persahabat, ya, Tentunya adalah kesayangan kita Kakak Rizky Bielat Kita masih menunggu cindukan vitamin Malam ini, Pak sahabat yang mudah-mudahan ada Kabar bahagia yang kita dapatkan Langsung dari DDLST tentunya Bersama kakak Bielat, tetap stay tune Dan pantingin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi Menarik terbaru selanjutnya